Kalau kita mau pilih, pilihlah mereka yang bukan bagian dari masa lalu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya. Bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Sebelum kita lanjut... Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Bapak Infrastruktur Adian Napitupulu, aktivis cuek masuk Senayan Politikus Adian Yunus Yusak Napitupulu pastinya tak asing lagi didengar masyarakat sekarang ini Gayanya yang santai, cuek, dan humble sudah menjadi ciri khasnya tersendiri Dari jalanan ia masuk Senayan Sebagai anggota DPR, periode 2014-2016 dan kini di Pileg 2019 yang bersamaan dengan Pilpres ia kembali masuk Senayan. Adian Napitulu, begitu sapaan anak akarnya Adalah seorang politikus dan aktivis yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pria berdarah Batak ini sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 7. Posisinya sebagai anggota Dewan memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang energi, riset, dan teknologi serta lingkungan hidup. Adian mengenakan celana jeans hitam dan setelan jas dalam acara pelantikan anggota DPR RI. Aktivis Forkot yang rajin mendemo Soeharto pada 1998 ini mengaku tak mempermasalahkan cara berpakaiannya saat menghadiri pelantikan di gedung DPR. Lah, yang jadi anggota DPR, orangnya atau bajunya? Yang penting memenuhi kepatutan, ucap Adian ketika akan memasuki gedung DPR Senayan. Adian mengenakan jas yang diakunya dibeli di Bandung seharga Rp80.000. Dia juga memakai celana berbahan jeans berwarna hitam. "Ya, kalau disuruh pulang, saya pulang. Masa orang terhormat dan tidak terhormat karena pakaiannya? Kan dress code-nya hitam-hitam," ucapnya dengan santai. Dunia politik bagi pria kelahiran Manado ini memang bukan hal yang asing lagi. Itu karena sebelumnya dirinya sudah lebih dulu dikenal sebagai seorang aktivis politik dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan Parlemen Jalanan yang digagasnya. Adian lahir dari pasangan Isak Parlohutan Nabi Tupulu dan Suparti Esther. Pada masa kecilnya, Adian sering berpindah-pindah kota untuk mengikuti dinas ayahnya yang merupakan pegawai negeri sipil dan sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di beberapa kota. Ketika Adian masih berumur 10 tahun, Sang Ayah meninggal dunia, ketika menjabat di Kejaksaan Agung RI, Sejak kepergian Sang Ayah, dari situlah akhirnya Adian tinggal di Jakarta hingga sekarang ini. Sejak Adian dikenal sebagai seorang aktivis, pria kelahiran 9 Januari 1971 memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Pada tahun 1991, Adian sempat ditangkap dan ditahan ketika menjadi buruh di sebuah pabrik kayu karena keterlibatannya dalam 5 kali demonstrasi dan pemogokan di pabrik. Adian kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Sebelum video ini mengulas masa keaktifannya Adian sebagai aktivis, video kali ini saya akan membahas kehidupan awal dan pendidikan seorang Adian Napitupulu. Adian menyelesaikan sekolah dasarnya di SDN 01 Ciganjur, dari tahun 1979 sampai 1985. Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 166 Jagakarsa, dari 1985 hingga 1988. Dan terakhir bersekolah di sekolah menengah atas SMA Negeri 55 Duren Tiga Jakarta, dan tamat pada tahun 1991. Kemudian Adian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada tahun 1991. Karena berbagai macam kegiatan aktivismenya, ia baru dapat menyelesaikan studi S1-nya tersebut pada tahun 2007. Sejak kuliah pun dirinya juga aktif di berbagai pergerakan kemahasiswaan. Itu dibuktikannya saat itu dirinya menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Kemudian mendirikan kelompok diskusi Prodeo pada tahun 1994. Bahkan dirinya juga terpilih menjadi senat mahasiswa Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1995. Tercatat saat itu Adian mengikuti demonstrasi solidaritas terhadap Sri Bintang Pamungkas yang membuatnya ditangkap dan diintegrasi polisi. Ternyata, sejak Adian masih duduk di bangku perkuliahan, pria yang kini genap berusia 48 tahun pada tahun 1996, sudah dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Saat itu, dia mendirikan posko pemuda mahasiswa Pro Megawati, yang merupakan satu-satunya organisasi non-PDI yang memberikan dukungannya kepada Megawati Soekarno Putri. Usai kejadian penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996, atau yang biasa disebut dengan Kudatuli, Bentuk dukungannya kepada Megawati pun dibuktikannya dengan mengumpulkan sejumlah kawan-kawan sesama aktivis untuk menggalang demonstrasi solidaritas. Demonstrasi pertama dilakukannya pada tanggal 28 Oktober 1996 di Gedung Sumpah Pemuda yang kemudian menyebabkan Adian Nafto ditangkap dan diinterogasi lagi kembali oleh kepolisian. Hingga di akhir tahun 1996, Adian membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara atau LBHN bersama teman-temannya. Salah satu bantuan yang diberikan oleh lembaga ini adalah pengorganisasian terhadap korban sutet di Desa Cibentang, Parung, Jawa Barat. Di tahun 1997, akibat aksi bantuannya ini, Adian mendapat penganiayaan dari aparat. Hingga di tahun yang sama, dia juga mendapatkan penganiayaan akibat menolak paksaan masa Golkar untuk menunjukkan jari tengah dan telunjuk yang merupakan lambang Golkar di masa itu. Sejak mendapatkan kekerasan itu, Adian mulai berpindah-pindah kantor dan tidak berkantor tetap di LBHN sebab kondisi politik yang saat itu tidak stabil. Sejak pergerakan Adian itu, pada tahun 1998 dirinya mulai diperhitungkan karena terlibat pada pendirian komunitas mahasiswa sejabodetabek bernama Forum Kota atau Forkot. Organisasi yang berisi 16 kampus ini menjadi salah satu organisasi pertama yang menduduki gedung DPR-MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Usai tumbangnya Orde Baru pun, suami dari Dore Thea, Eliana Indah ini selalu saja terlibat dalam berbagai pergerakan dan aktivitas yang pro-rakyat. Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi bendera atau Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh pada tahun 2012. Pada tahun 2009, Adian sempat mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPR RI melalui PDI Perjuangan. Namun ternyata dia belum lolos ke Senayan pada waktu itu. Akhirnya pada tahun 2014, Adian Pitupulu berhasil duduk menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat 5 dan pada masa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014 dan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, Adiana Pitupulu terang-terangan menolak calon Presiden Prabowo Subianto karena latar belakangnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Jangan pernah memilih orang yang dipecat. Jangan!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 Sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, tentu anak kita pun bisa jadi presiden. Dan itulah mimpi kita yang ada di sini. Membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Kata Adian Napitupulu dalam sebuah kesempatan di Jakarta.